Saat semalam Bertahta ikrar setia Untukmu selamanya Cinta adalah Harapan, keindahan, impian Dapat Meraih Angan-angan Wahai Insan tercinta Bilangkah kau Rasa Tanpa Umburlah Terasa waktu Sampai masa Kembali Berjuang relah aku genggam cinta yang semakin mendalam biar ku simpan cinta rindu kasih sayang cinta harapan keindahan angan-angan tanpamu terlalu sampai satu Aku oh, ingin kau mengerti cinta, suci, tak terbagi, sampai nafas terhenti. Hanya kau yang ada di hati ini, sampai berakhir. Sinar pura nama Saat semalam Bertata ikrar setia Untukmu selamanya Cinta adalah Harapan keindahan impian hadapan meraih tangan-angan wahai insan tercinta Bilangkah kau rasa dan mau berlari. Sangatlah sampai masa kembali libur tua, sekian sampai akhir, nanti biar dibawa sahur. Purnama saat -sa. malam malah ikrar jadi setia. Untukmu selamanya Ribu waktu berlalu Berjuta hari berganti Masih setia Di bawah sinar Bernama saat sang Malam bertata Ikar janji setia Untukmu selamanya Ribu waktu berlalu Berjuta hari berganti Semoga kau kan mengerti Cinta suci Takkan terbagi Kau menjadi ratu di hati, terlahir mencintai sampai akhir nafas, selalu bersama. Cintai ini untuk dari hatiku yang terdampak. Ya. Cinta yang semakin mendalam Biarmu simpan Cinta rindu Kasih sayang Cinta harapan Keindahan Angan-angan Tanpamu berlalu Sampai masa oh, ku ingin kau Suci tak terbagi sampai nafas Terhenti hanya kau yang ada di hati ini Sampai berakhir